Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. SOS tema malam Jumat dan malam Senin waktunya gua balik, -balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini gua masih pengen lanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan makhluk aneh yang paling menyeramkan dan sekarang kita udah sampai ke part 7. So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. Kalau soalnya lama kita langsung mulai aja videonya. Tapi sebelum video mulai, gue mau setahun dibuat nih buat lo semua, konten boleh horor, tapi kulit kalian jangan ya, harus dirawat dong. Dan gue happy banget karena baru aja Scarlett launching produk heavy series mereka. Jadi paket heavy series tuh ada 5 item guys, mulai dari shower scrub, body scrub, body serum, body lotion, dan terakhir ada body cream. Dan ini tuh lagi most wanted item banget guys, karena baru aja launching tanggal 25 Juli kemarin. Wanginya enak banget, teksturnya light, gak lengket, dan untuk pemakaiannya kalian bisa mix and match sesuai kebutuhan kulit kalian. Seperti biasa ya, kalian bisa mulai dengan bilas dan scrubbing dulu dengan shower scrub dan body scrubnya. Terus lanjutin pakai body serum, body lotion, dan body cream. Tapi untuk pemakaiannya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian ya. Kalau pengen melempapkan sampai 4 kali lipat, lo bisa pakai body serum plus body creamnya. Karena mengandung hyaluronic acid, sea butter, 5 pico oil, dan aloe vera extract. Tapi, kalau lo pakai body serum plus body lotionnya, bakalan ekstra mencerahkan kulit sampai 3 kali lipat dengan kandungan niacinamide, glutathione, dan glycolic acidnya. Mantul, bet kan? As always, ya, semua produk Scarlett udah bepom dan halal. Ini barang bagus banget. Apalagi sekarang Scarlett tuh lagi ngadain banyak promo, guys. Makanya, langsung aja order sekarang di official store Scarlett. Linknya ada di bawah. gorong kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super creepy. So, ada seorang tiktokers yang sedang camping di gunung bersama dengan sepupunya. Tapi, pas malamnya, tiba-tiba Do itu mendengar ada suara-suara yang sangat creepy. Perhatikan baik-baik. Dude. Did you hear that? You didn't hear that? There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on, let me go first, let me go first. Tiktokers ini ngerasa kalau sumber suaranya itu berasal dari gorong-gorong yang ada di dekat situ. Dan pas Doi ngintip, ternyata di dalam gorong-gorong itu ada sesosok makhluk yang super creepy menurut gua Bentukannya sih mirip kayak manusia ya. Doi juga berdiri pake dua kaki, tapi kayak nggak pake baju gitu. Dan sosok itu juga berjalan ke arah Tiktokers ini. Dan yang paling creepy itu pas kalian dengerin suara teriakannya ya. Seolah sosok itu kayak ngerasa terganggu sama kehadiran tiktokers ini, dan otomatis karena kaget dan panik, videonya langsung mati dan mereka langsung buru-buru cabut keluar dari situ. Pastinya buat menyelamatkan diri ya, karena mereka sama sekali nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. Tapi setelah videonya diupload ke TikTok dan viral, banyak yang minta ke mereka buat balik lagi ke situ buat cari tahu sosok yang tadi itu apaan karena banyak banget viewersnya yang skeptis dan ngira kalau video yang tadi itu cuma video settingan doang So, let me just explain something I actually film on 3 different apps at a time to film my videos Last night, I was trying to film everything on Snapchat So, whenever I recorded whatever I recorded um, I wasn't gonna just sit there and record it because I was running for my life, okay? And I'm not trying to be funny about this um, Literally, I was puking like I mean opened his door mid-drive and vomited I don't know if it was because I was genuinely terrified or if it was because I was running so much but I yeah I, I did but I did manage to screenshot what was under that bridge and enhance it for you guys and I'll, I'll show you that yeah um let me just tell you I've never been more terrified my entire life I can't even look at this picture right now for you guys saying that it was like a friend or like somebody else down there it may have been a homeless guy I, I heard that theory but I do not know what he would have been doing down there but naked maybe taking a bath but the sounds and everything about it just did not sit right with me now so we're doing it so we got the four-wheeler in the back tents and the hammock that I brought We're up here. <laughs> so we're gonna spend the entire night to try to find whatever it was that we saw last night. Um, we're up on the mountain where we did see it, kind of close by. There was a waterfall that's kind of more down the mountain, but we're gonna try and find it tonight. We're gonna be up all night. No sleep. All right, guys, we're here. Um, we're about to unload the four-wheeler, but have some fun. Kind of just camp out for a little bit. We got our sight, and uh, yeah. Forgot your axe. This is how we do it down here in the wild. Oh yeah, look at that brain. <laughs> okay, that's actually kind of creepy. like hope he doesn't jump out to scare me. Brock, please don't scare me. Oh my god! So he's got this terrible lighting. Can't walk right. Oh my goodness! But we're literally trying to land the force real for quick. We're just walking back right now, and like legit, I think we're lost because I don't have any idea where we're at. Do you know where we are, dude? Oh hell no. Oke, okay, yoh, so we're back at camp. We didn't really get anything. We've been out here since like what? We were started looking about 10, and it's already like 2:30. Sorry guys. Maybe we can come back up here and film another one, but I don't know. Dan pas malamnya ada suara langkah kaki kayak orang yang sedang berlari yang ada di antara pepohonan dan suara itu juga terekam jelas di video. Tapi karena kondisi malam itu sangat gelap, jadi mereka sama sekali enggak ngelihat apa-apa. Tapi ternyata setelah video yang ketiga ini viral, banyak viewers-nya yang shock... Karena kalau videonya yang tadi itu diterangin, di antara pepohonan itu ada sosok yang berjalan mendekat dan berlari. Mereka sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok bayangan hitam di kejauhan itu. Dan baru sadar pas dikasih tahu sama viewersnya. Hmm. So, video yang kedua ini baru aja viral di TikTok. Ada seorang cowok yang sedang berjalan sendirian menuruni anak tangga. Terus temannya yang lain itu ngevideoin dari atas dan tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu yang muncul dari kegelapan perhatikan baik-baik. What is Jack doing? Jack. No, I can... Wait, what is that? Di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sesosok makhluk berwarna hitam dan berbulu lebat yang tiba-tiba muncul dari kegelapan dan berjalan pelan mendekat ke arah cowok itu. Otomatis, cowok ini langsung kaget dan panik, dan sayangnya videonya berhenti sampai di situ aja. Karena sumbernya yang gak jelas, gue sama sekali gak tahu siapa cowok yang ada di video ini dan gimana kondisi doi saat ini, apakah doi baik-baik aja sama sekali gak ada yang tahu. Dan kalau gue coba buat terangin videonya, sosok berbulu yang tadi itu tubuhnya besar banget. Yang pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan badan cowok yang ada di video ini. Dan karena sumber video ini yang misterius, jadi munculin banyak teori. Mulai dari Bigfoot sampai penampakan. So, gimana menurut kalian? 11 tahun. Nah, video yang berikutnya ini juga agak misterius ya. Karena gue juga gak berhasil buat dapetin informasi yang lebih banyak tentang video ini. So, ada seorang bapak-bapak yang ngevideoin videoin makhluk yang bentukannya itu aneh banget. Dan Doi sendiri itu kayak ngevideoin sambil ketakutan karena ngomongnya kayak terbata-bata gitu. Hey, hey, benana, wey, itu hulu, hulu, wey. Je suis un nih ada sesuatu makhluk berwarna hitam dan berkaki empat, tapi gambarnya itu agak nggak jelas. Jadi cukup sulit ya buat memahami itu hewan atau apaan. FYI aja nih, video ini udah diupload ke Youtube sejak 11 tahun yang lalu. Yang pastinya, di tahun itu, bikin video horor settingan supaya viral, terkenal, trending, dan adsense-nya banyak, itu belum trend kayak sekarang guys. Dan yang lebih anehnya lagi, pas gue amatin baik-baik, sosok itu sempat beberapa kali berdiri pakai dua kaki. Tapi kalau misalkan yang tadi itu cuma anjing, proporsi tangan dan kakinya itu aneh banget, men. Gak kayak anjing-anjing pada umumnya. So, kalau menurut lu, itu apaan? So, ada seorang cowok yang udah tertidur, tapi tiba-tiba di tengah malam, doi itu kebangun sama suara-suara aneh yang kayak berisik banget. Dan sumbernya itu kayak deket banget sama jendela kamarnya. Makanya karena Doi penasaran, Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Ya, yeah, what the is that? Y'all, there's something outside my window in the trees with some bright-ass eyes. I can't really tell what it is, but it's been making noise for the last couple of hours. I don't know if it's a bird or owl or what the ada sesuatu dengan mata menyala yang berkali-kali mengintip ke arah jendela kamar cowok ini dan seolah sosok itu kayak sadar banget kalau kerekam di video ini. Makanya, doi itu kayak berkali-kali ngeliat terus ngumpet, terus ngeliat lagi, terus ngumpet lagi. Selain itu, di video itu juga kerekam ada suara-suara yang mirip kayak suara rintihan yang super creepy, yang pastinya sosok yang tadi itu bukan orang ya. Karena, seperti yang gue bilang berkali-kali ya, mata manusia itu tidak bercahaya dalam gelap. Jadi, sampai sekarang, cowok ini tuh masih nggak tahu sosok yang tadi itu sosok apaan. identi gua tuh jarang banget yang ngebahas penampakan UFO ya apalagi cuman lampu atau ada seberkas cahaya di langit terus itu diklaim penampakan UFO menurut gua itu banyakan hoaxnya dan cuman editan aja tapi ada salah satu video yang menurut gua creepy dan legit banget so video ini diambil oleh seseorang yang sedang jalan-jalan sore dan tiba-tiba do itu ngelihat ada sebuah anomali yang sangat aneh di langit sore itu Makanya Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai ngerekam. Perhatikan baik-baik. Bungu Ya. Doi ngerekam video ini tuh dadakan dan cuman handheld. Dan di video itu terekam jelas ada sebuah benda asing yang terbang di langit. Dan bentukannya itu aneh banget sama sekali gak pernah gue liat dimanapun sebelumnya. Kayak bukan benda atau objek yang familiar dikenal manusia pada umumnya. Kalau gue amat-amatin sih lebih mirip kayak rumah keong ya. Apalagi warnanya itu kayak kunung kecoklatan gitu. Dan berkali-kali juga dari lubang yang ada di depannya itu menyala api. Seolah kayak ada sebuah mekanisme atau mesin yang membantu supaya benda itu bisa tetap terbang di langit. Gak ada yang tahu pasti ukuran benda itu sebenarnya sebesar apa. Karena seperti yang bisa kalian lihat ya, pas di zoom out ternyata bendanya itu jauh banget. Dan sama sekali gak kelihatan. Makanya nggak sedikit juga viewers yang nonton video ini yang menduga kalau bisa jadi objek itu adalah alien aircraft.